Selamat pagi teruna. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Sebelum beraktivitas, Kakak mau ajak kalian untuk bersatu teduh. Yuk kita saat teduh. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh bangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh bersatu teduh. Tuhan boleh berkati firman-Mu ini ya Bapak, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari satu Tesalonika 4. Ayat 9-12 Yuk kita baca Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia Tetapi kamu menasihati kamu saudara-saudara Supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tidak Mencampuri Persoalan Orang. Bertahun-tahun lalu, saya sedang berjalan-jalan menyusuri jalan setapak di atas gunung bersama Jos, teman saya, ketika kami melihat kumpulan debu di udara. Pelan-pelan kami mendatangi sumber kumpulan itu dan menemukan seekor musang sedang membuat sarangan di dalam tanah. Kepala dan pundak musang itu berada di dalam lubang. Sedangkan kedua kaki depan menggali tanah dengan penuh semangat. Dan kedua kaki belakangnya menghamburkan tanah ke segala arah. Karena terlalu asik dengan pekerjaannya, musang itu tidak mendengar kedatangan kami. Saya pun tergoda untuk menyodok musang itu dari belakang dengan sebatang ranting yang tergeletak di dekat situ. Sodokan saya tidak membuatnya terluka, tapi... Hewan itu meloncat kaget dan langsung menerjang ke arah kami. Saat itu juga, Jos dan saya lari terberit-berit menjauhi si musang yang marah. Saya belajar sesuatu dari keisengan saya. Itu ada kalanya, lebih baik kita tidak usah mencampuri urusan orang lain. Adik-adik, pelajaran itu pun berlaku dalam hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Kita perlu berdoa bagi sesama dan berusaha membagikan firman-Nya dengan penuh kasih, serta sesekali memberikan nasihat dan teguran dengan lembah lembut. Akan tetapi, penting bagi kita untuk berusaha hidup dengan tenang dan tidak mencampuri hidup orang lain. Adik-adik, sikap kita yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Kita semua dipanggil untuk saling mengasihi. Demikian satu-dua kita, yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firmanmu ini ya Bapak, firman yang mengajarkan kami, untuk kami tidak perlu untuk mencampur urusan orang lain. Tapi kiranya juga Bapak kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan engkau boleh berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Jaga kesehatan selalu ya, Tuhan Yesus memberkati.